Tentunya warga konohnya dibikin happy banget Persahabat yang menunggu cidukan Alhamdulillah akhirnya diposting oleh Papa Bilar Cidukan vitamin yang sedang berulang tahun ambang L, Masya Allah Papa Bilar foto bareng BBL Di dalam pesawat ini Otw ke Madinah Masya Allah mudah-mudahan ibadah umrohnya lancar dan semoga selalu diberikan kesehatan terutama untuk mereka amin dan kita juga bersabar dibikin salvo ya dengan buku yang dibawa oleh papa B buku yang selalu dibaca Kisah Nabi Yusuf Masya Allah luar biasa di idola kesayangan kita Yang selalu membuat kita kagum Yang selalu membuat kita Semakin bahagia dan bangga Pasti ya, dengan sosok Rizky Bilar Kita lihat juga bersama Di unggahan fanbase Dari akun Maya Lesti Bilar lar. Ini memposting Papa B dan BBL Namun tertuju dengan buku yang dibawa oleh Papa Bilar kita lihat kalimat yang diunggah yang dibaca aja tentang Nabi Yusuf yang beliau sering difitnah perkara fitnah wanita masya Allah bi semoga Allah senantiasa melindungimu dari kejamnya fitnah marconing ya lelaki tangguh luar biasa kita simak juga kalimat caption yang ditulis masya Allah rizki milar guys lihatlah yang dia baca fitnah kejam keserba salahan selalu direndahkan begitulah yang sedang dia alami jadi yuk kencangkan doa untuk bapak bi dijauhkan dan dibebaskan dari perkara-perkara kezaliman manusia berhati jahat sehat selalu leslar abang fatih Semoga kalian bertiga selalu bahagia bersama-selamanya Sampai beranak pinak yang berakhlak karimah soleh solehah dan jodohnya hingga ke jadahnya. We love you all, Leslar Masya Allah, luar biasa persahabat Kita makin bangga, makin kagum dengan sesat Leslar Luar biasa yang selalu mencontohkan kebaikan Yang selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya di kolom komentar banyak sekali respon dan tanggapan Salah satunya dari akun Estanisa underscore 12 Selain mendoakan Mila, doakan juga Lesti Dia juga butuh doa supaya kuat imannya Kuat mental lahir batinnya Kuat pula rasa kepercayaannya pada perkataan suaminya Tidak mudah ditipu daya oleh bisikan setan, dasib Dan ditambah-tambah lagi Kesabarannya tulus ikhlas dalam menjalani hidup berumah tangga dan dapat menjadi istri Bilar yang saleha, cerdas, kuat, tangguh, bijak. Masya Allah. Sama-sama kita doakan untuk mereka bertinggal. Lesti, Bilar, dan PBL. Semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia. Kemudian juga bersama kita lihat ya. Di sini ada tentunya postingan dari akun Karosan Skales 24lar. Masya Allah. Begitu banyak kiriman-kiriman doa dan tentunya kiriman-kiriman makanan. Luar biasa. Ini bentuk kepedulian untuk rumah tangga Leslar dan terutama BBL yang sedang berulang tahun. Luar biasa fanbase yang selalu kompak dan solid. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Kemudian, juga persahabat kita, Simak nih, diunggah terbarunya Utsal al Albuguri. Wah, wow, ternyata persahabatnya spesial nih, berangkat umrohnya dengan keluarganya Utsal Suki. Masya Allah, ada yang bimbing. Alhamdulillah, kita selalu bahagia, selalu bangga melihat postingan ini, apalagi dengan BBL yang cute banget, foto di dalam pesawat. Masya Allah, luar biasa. Doakan terus ya untuk Abang Fatih, mudah-mudah menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kita lihat juga persahabat, untuk berikutnya nih, outfit yang dikenakan oleh BBL jaket atau hoodie yang dikenakan, itu merek Bos, dibanderol 2.528.286 28, rupiah Masya Allah, fantastis banget ya harganya Berkah barokah, semoga rezekinya juga bisa nular kita semuanya untuk berikutnya juga persahabat Jadi dihimbau juga untuk warga Konoha, jangan lupa untuk streaming terus ya lagu Bunda Lesti sekali seumur hidup di aplikasi Joox, di YouTube dan di aplikasi Spotify, terus streaming, semangat terus. Mudah-mudahan Bunda Lesti kejora terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaiknya. Kemudian juga persahabat, di sini kita lihat di unggahan Om Kevin 4 jam yang lalu masih dirawat di rumah sakit. Memperlihatkan tangan yang sedang diinpus persahabatan ya. Doakan juga buat Om Kevin mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh. Doa terbaik juga buat Om Kevin ya. Selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga besar Leslar.